Ayus, adi, inrepto, Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin ala, wal Wa Salatu Wa Salamu Ala As-Sofi abiya Wa al Wa Alaa Alihi ajamai. Amal Mar pertama Tama, Marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah menimpahkan rahmatnya kepada kita Berkat ridhonya, kami masih diberi kesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan spiritual dan budaya di channel The SPB TV. Apa kabar para subscriber di ya, channel The SPB TV. Jumpa lagi bersama kami spiritual pergubungi Kami doakan atas kelancaran sejatinya yang parokah Bagi para dorong yang baru tahu channel ini Jangan lupa untuk mensubscribe -nya dan menekan tombol notifikasinya agar tidak tinggal informasi menarik lainnya seputar spiritual dan budaya karena dengan mensafred channel ini Pradin Doro turun membangun channel ini dan membuatnya terus bertempat dalam mestarkan ilmu spiritual budaya nusantara dan agar tidak terjadi kesalahpahaman kami harapkan Doro menyimak sampai habis penjelasan kami agar Doro dapat memilih hikmah yang positif Lalu silakan membagikannya ke teman-teman media sosial atau ke komunitas-komunitas mendorong -komunitas Agar informasi yang kami sajikan tepat-tepat juga bagi yang lainnya Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas tentang empat tuah keturangan ekor perkutut yang baik. Berikut adalah pemaparan kami. Berbagai kepercayaan yang berada di masyarakat tentang manfaat yang didapat jika mengarah perkutut dengan jumlah ekor tertentu sudah sangat familiar. Kepercayaan tersebut dikembalikan lagi pada Ndoro. Pada kesempatan kali ini kami hanya mengutip dari tutur dinular yang kami ketahui tentang burung perkutut katurangan dari jumlah ekornya. Terdapat lumayan banyak jenis burung perkutut katurangan lokal dipercaya masyarakat mempunyai makna atau arti yang dapat membawa pengaruh terhadap kehidupan miliknya. Beberapa jenis katakungkalan perkutut memiliki ciri tertentu yang berbeda-beda. Ciri tersebut dapat kita bedakan dari tingkah laku serta yang paling mudah adalah dilihat dari jumlah ekornya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang jumlah ekor perkutut yang bagus dipelihara. Untuk itu simak penjelasan kali ini dengan baik.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 Katurangan merupakan gabungan dua kata yaitu katur dan angga. Katur itu berarti ilmu dan angga itu berarti badan. Dalam ilmu katurangan itu terdapat tuah. Tuah itu pertuah, bukan perkara tentang makhluk gaib seperti kodam. Yoni itu gambaran bentuk tubuh. Jadi, perkutut yang memiliki yoni yang baik adalah burung perkutut yang memiliki katurangan yang baik. Materi yang kami dapat Bersumber dari beberapa hanya berdasarkan dari tutur ular yang kami ketahui Berikut ini beberapa jenis perkutut dengan jumlah ekor yang bagus Serta paling banyak dicari karena mitos atau tuah terhadapnya Yang pertama Perkutut ekor sebelas, Songgorewang. Dari tudur tinular yang kami ketahui, burung perkutut yang mempunyai ekor sebelas memiliki arti sebuah ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa. Burung perkutut dengan jumlah ekor sebelas ini menggambarkan tentang ketenangan jiwa. Saat ini banyak manusia atas penyakit kelabilan jiwa yang cukup memprihatinkan penyebab utamanya adalah jauhnya mayoritas manusia dari petunjuk ilahi agar jiwa tenang seseorang lebih sering mengingat Tuhannya termasuk perbuatan adalah membaca kitab suci Orang yang membacanya akan diperanugrahi ketenangan jiwa Serta lebih taat kepada Tuhan semesta alam Bahkan orang yang belajar dan mengajarkan kitab Termasuk ke dalam orang yang pilihan yang terbaik kualitasnya Dalam kehidupan seorang Membaca kitab suci sangatlah penting Dengan baca kitab suci Jiwa dan akal menjadi sehat tubuh manusia menjadi lebih hidup hal ini membuktikan bahwa manusia sangat membutuhkan kitab suci sebagai pegangan hidup ruhani yang sehat dan kuat akan melebihi kekuatan jasmani yang sehat dan kekar jika kedua unsur tersebut sehat maka sempurnalah manusia dalam hidupnya yang kedua perkutut ekor 13 Satrio Pemanah selanjutnya perkutut dengan ekor 13 atau disebut dengan Satrio Pemanah yang menggambarkan penageran Arjuna sang ahli dalam memanah mempunyai wajah rupawan dan gagah Arjuna digambarkan sebagai tokoh yang sangat tampan lemah lembut pemberani pemanah ulung, pembela kebenaran, dan idola kaum wanita. Ini merefleksikan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan yang penuh hikmah dan pahala sehingga menarik hati kaum muslim untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Ahlian Arjuna dalam bertempur dan memanah ini merefleksikan ibadah puasa sebagai senjata untuk melawan hawa nafsu. Arjuna merupakan rangkaian dari kata Ar, Ju, dan Na Ar, kepadakan dari kata Arsa Artinya akan atau mengharapkan Ju pendekan dari kata Maju Dan Na kependekan dari kata Rahina artinya terang karena penerangan dari langit atau agama jadi Arjuna bermakna mengharapkan kemajuan atau kesuksesan rohani ini mengisyaratkan kepada siam atau puasa maksudnya adalah amalan puasa dapat membuat pelakunya berhati suci yang menyebabkan Tuhan berkenan mengaruniai wahyu sehingga hitati menjadi terang benderang oleh karena itu secara membuktikan bahwa sebelum para nabi menerima wahyu biasanya mereka melakukan puasa pitahulu dahulu atau pertama arjuna sebagai satria penengah disimbolkan dengan jari tengah di mana jari tengah yang memiliki posisi paling tinggi ini menggambarkan bahwa dengan puasa manusia dapat meraih derajat yang tinggi dan merupakan penengah atau penyeimbang untuk menahan hawa nafsu. Yang ketiga, perkutut ekor 14 belas burung perkutut yang jumlah ekornya 14 belas, mengandung makna kedermawanan. Tujuan menyerap perkutut ekor 14 belas ini. Agar sang pemiliknya untuk selalu bersedekah dan tidak pelit terhadap segala yang dimilikinya. Sedekah adalah pemberian seorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta Namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik Sedekah adalah salah satu amal ibadah yang sangat besar pahalanya Hal ini karena pelaksanaan sedekah bukan hanya berkaitan dengan penghambaan kepada Allah Subhanahu taala, Namun juga sikap solidaritas kepada sesama manusia Ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain Kita pun akan melepaskan hormon dopamin dan oksitosin Hormon ini dipercaya bisa memberikan efek kebahagiaan pada diri kita Memberi tak harus uang atau barang Yang paling kecil adalah senyuman Bahkan ketika orang bertanya tentang alamat rumah Orang yang menjelaskan alamat rumah dan bertanya akan berbeda tingkah kepuasannya Jika penjelasannya secara setel Maka akan memberikan rasa kepuasan yang tinggi Adapun selain memperoleh kebahagiaan dan kepuasan Dengan meningkatkan hormon dopamin dan oksitosis Orang yang bersedekah juga akan mendapatkan kesenangan lewat neklus akumbens dalam otak dengan hal tersebut kita sebagai pemelihara akan lebih disukai banyak orang karena perbuatan kita memperoleh kehormatan dan dipermudahkan sekinya. yang keempat perkutut ekor 15 pandowo micil Kutut yang memiliki jumlah ekor sebanyak 15 disebut dengan pandawa Michil yang berarti kelahiran seorang pandawa Atau kesatria Perkutut ikat 15 ini melambangi kewibawaan Kesatria adalah kasta atau warna Kesatria menggambarkan seorang bangsawan dan tokoh masyarakat yang bertugas sebagai penegak keamanan Penegak keadilan, pemimpin masyarakat, pembela kaum tertindas atau kaum lemah karena ketidakadilan dan ketidakbenaran, tugas utama seorang satria adalah menegakkan kebenaran, bertanggung jawab, lugas, cekatan, pelopor, memperhatikan selambatan dan keamanan, adil, dan selalu siap berkorban untuk tegaknya kebenaran dan keadilan. Pada zaman dahulu, satria merujuk pada kasta pesawat, tentara, hingga raja. Pada zaman sekarang, Kesatria merujuk pada profesi seseorang yang mengabdi pada penegak hukum, kebenaran, dan keadilan Prajurit bisa pula berarti perwira yang gagah berani atau pemberani Kelompok ini termasuk pemimpin negara, pemimpin lembaga, atau tokoh masyarakat Yang tugasnya untuk menjamin tercipnya kebenaran, kebaikan, keadilan, dan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara